Manchester United menjalani laga lanjutan Premier League di pekan 23 menghadapi West Ham United di Stadion Old Trafford. Sang mega bintang Cristiano Ronaldo tampil sebagai starter pada laga tersebut. Namun ia tak mampu mencatatkan namanya di papan skor hingga pertandingan usai. Di laga tersebut, sebenarnya Cristiano Ronaldo mempunyai beberapa peluang emas. Akan tetapi, dirinya belum mampu mengkonversi peluang tersebut menjadi sebuah gol. Namun jika melihat pertandingan MU versus West Ham secara full, pemain berusia 36 tahun itu sangat menyulitkan lawannya dengan pergerakan serta penempatan posisi dari CR7. Bahkan Ronaldo sering terlihat dikepung oleh 3-4 pemain saat ia baru saja menyentuh bola. Dari sini kita bisa melihat bahwa selama 90 menit jalannya pertandingan, Cristiano Ronaldo masih sangat sulit untuk dihentikan di atas lapangan. Bahkan untuk menghentikannya, para pemain West Ham harus menjatuhkannya hingga berbuah pelanggaran. Dalam satu momen, Roma bahkan harus menghentikan Ronaldo dengan cara yang keras dan seharusnya momen tersebut bisa berbuah penalti untuk Setan Merah. Di pertemuan MU versus West Ham sebelumnya yang digelar di markas West Ham, Ronaldo juga mengalami situasi yang sama ketika harus dihentikan oleh Vladimir Koval. Namun, wasit tak bergeming dan tetap melanjutkan pertandingan imbas dari keputusannya yang kontroversial. Wasit dalam laga tersebut dianggap curang oleh beberapa pihak. Zoma seakan tak bisa berkutik ketika berhadapan dengan kecepatan dari Cristiano Ronaldo ketika hendak menerima bola yang melayang di udara. Zoma melakukan kontak dengan merengkuh badan dari CR7 agar sang mega bintang tak mampu mencetak gol, yang mengakibatkan Ronaldo kehilangan keseimbangan dan juga terjatuh. Jika menilik aturan pelanggaran terjadi ketika bola hampir dikuasai oleh seorang pemain hingga 70% dan bisa dikonversikan menjadi gol, maka dengan kata lain Zoma seharusnya dinyatakan melanggar Ronaldo di kotak penalti.